Dua ribu mereka akan lima, Amin. ribu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 Baiklah berasal-berasal dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada kabar spesial bahagia banget ya yang kita dapatkan dari Ayah Kejora Di akun Instagram pribadi miliknya Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan nih Bersama Abeni ya Masya Allah dan Ibunda Tercintanya Dede Alasi Kejora Alhamdulillah kongres ya Abeni Salfian Mudah-mudahan ilmunya selalu bermanfaat untuk orang lain Amin Dan kita lihat juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Ayah Kejora, Al "Alhamdulillah, selamat ya Kasep Ed Benny Mulyana Sopian. Semoga ilmu yang kau dapatkan bisa kau pergunakan dan bermanfaat buat kamu, khususnya dan orang banyak pada umumnya, sehingga..." Tentunya bisa membawa kebahagiaan dan keberkahan untuk memukul hanya di dunia, tetapi di akhir juga tetaplah rendah hati dan menjadi diri sendiri. Semangat, masya Allah! Ini adalah sebuah motivasi, dukungan, support, dan bahkan doa terbaik untuk Abeni. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Untuk diri sendiri dan khususnya persahabat ya Serta umumnya untuk orang lain Masya Allah, luar biasa Dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan Salah satunya ada komentar dari Bang Putra nih Ada kalimat yang dituliskan lewat komentar Masya Allah, Alhamdulillah, congrats A.A.B. ini mulia sopian Masya Allah banget ya dukungan dari Bang Putra Mudah-mudahan tentunya banyak doa baik yang Diberikan kepada keluarga besar Bibi Eleski Kejora Dan untuk ke kabar berikutnya Ada sebuah info penting yang diinfokan oleh Bang Ariel ya Di akun Instagram pribadi miliknya Bang Ariel menginfokan bahwa jangan sampai ketinggalan Jangan sampai lupa kembali Kita wajib untuk menyaksikan acara Tokopedia Waktu Indonesia belanja TV shop Ini spesial banget ya Ini spesial halo dangdut Idola kita, sang Kejora kita Akan tampil Malam hari ini dicatat jamnya jangan sampai ketinggalan jam 19.30 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat bersobat hanya di Indosiar, RCTI dan Tokopedia Play ya bintang tamu tentunya si cantik sang kecerah kita Lesti. Dan ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Bismillah, jangan lupa nanti malam tanggal 25 September 2021. Ada penampilan Lesti Kejora di program Tokopedia Waktu Indonesia Belanja TV Show. Spesial Halo Dangdut mulai pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat. Hanya di Indonesia RCTI Tokopedia Play Pantengin channelnya Terima kasih Semangat tuh Sudah diinfokan oleh Bang Aril ya Tetap semangat untuk mensupport Dedek Lesti dan kakak Bilar Untuk ke kabar berikutnya juga Ada unggahan spesial banget yang diunggah oleh Papa Daniel ya perhatikan nih Diunggah baru saja di akun Instagramnya Ini lagi promo Makanan bersahabat ya Duh, luar biasa juga nih Mertua dari Lesti ya Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia Kita lihat juga di sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption Guys, yuk cobain King Banana Crispy Bisa dibeli rajasi ke tapang indah tuh Persahabat ya, yuk uruan yuk kita beli dipromosiin langsung oleh Papa Daniel nih Mudah-mudahan berkah barokah untuk usaha milik kakak Rizky Bilar dan untuk selanjutnya Ini ada kabar spesial Tentunya vitamin bahagia yang kita dapatkan siang hari ini Diunggah oleh akun Ustaz Suki Al-Buguri ya Masya Allah Ternyata kita mendapatkan cidukan vitamin manja Langsung dari dedek dan kakak Bilar ya Ternyata dedek dan kakak Bilar ini bertamu Ke rumah Ustaz Suki Al-Buguri Masya Allah Dipegang tuh tangannya ya Luar biasa Alhamdulillah Mudah-mudahan sehat selalu pokoknya untuk idola kita dan selalu berkah hidupnya dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Ada kalimat yang sangat luar biasa juga dituliskan lewat caption oleh Ustaz Suki. Tamu Ahlan Bess Kapal, Amin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wa manka na yuminu billahi wal yamilakhir wal yakrin doyfa. Wow banget bangal persahabat ya Artinya ini sangat mulia Siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir hendaknya dia memulihkan tamunya Memuliakan tamu spesial dedek al dan Kakak Bilar Ini sungguh luar biasa persahabat ya Langsung dimuliakan oleh Ustaz Subyial Buguri Mudah-mudahan pasangan kapal ini selalu diberkahi Dan selalu diberikan kebahagiaan Amin dan kita lihat persahabat ya, di kolom komentar ada komentar dari Ayah Kejora mengatakan semangat sehat selalu Abad Sufi Albugori amin. Wow, Masya Allah banget ya, ini doa terbaik dari Ayah Kejora nih, selalu mensupport, mudah-mudahan persahabat ya, banyak doa baik diberikan dari orang-orang hebat dan orang-orang baik untuk rumah tangga Lesti dan Bilar.